Asyik lewati malam pertama Nikita Willy dan suami makin lengket Nikita Willy baru saja menikah oleh kekasihnya Indra Priyawan Hal ini diketahui dari unggahan Nikita di Instagram Dalam unggahan itu, ia memamerkan cincin berlian di jari manisnya Rupanya harapan dari sang mendiang ayah menjadi nyata Nikita Willy akan segera membangun rumah tangga bersama kekasihnya Yuk intip pemesraan Nikita dan Indra Priawan makin lengket. Potret selasih Nikita Willy dan Indra saat berada di India. Gaya kece keduanya saat menghadiri salah satu acara di ibu kota Jakarta. Romantis banget, begini gaya liburan Nikita dan Indra di Italia Berkeliling dunia bersama, potret bahagia Nikita dan Indra saat mengunjung libutan saling menatap di salah satu restoran di Vietnam, romantis abis. Sering pamer kemesraan, sejak dulu pasangan ini selalu didoakan untuk segera menikah oleh penggemar mereka. Tenang dengan anak kecil, semoga segera diberi momongan ya.